selamat siang, pada hari ini kita akan melakukan pemasangan mood guard pada mobil Kalia uh, untuk bisa menangkal lumpur supaya tidak kemana-mana ke bawah di mobil ini saksikan terus video ini jangan lupa like, comment, and subscribe semoga video ini semakin lebih baik lagi oke, ini paketan kita, sudah datang isinya adalah mood guard yang nanti akan dipasang di sini ya di mobil kali ya dan nanti kita akan pasang bersama-sama tereng ini mudguard kita yang yang saya pesan nanti akan kita aplikasikan di mobil ini Oke okay guys ini dia penampakan mudguard kita dan nanti kita akan eksekusi untuk hari ini dan nanti akan kita pasang, kita akan lihat ini khusus untuk kalian. Oke, ini bautnya. Ini akan dipasang di mudguard. Baik. Kita langsung aja lakukan pemasangan. Selamat menyaksikan video ini. Oke, sebelum kita akan melakukan pemasangan, kita akan cuci dulu. Cuci bagian roda. Oke okay, sebelum kita masang itu kita copet dulu, pasang pengaitnya kita bisa memasukkan bautnya. Oke, okay. okay, ternyata di sini ada satu, dua, dan satu lagi di bawah situ sini. Jadi nanti kita akan pasangnya dari situ. Baru kita pasangin Oke, okay, teman-teman, ini pemasangannya sangat menggunakan tenaga. Jadi harus benar-benar ditekan, seperti itu. Bauting ini khusus untuk dipasang di bagian belakang sini, nah, bagian belakang sini, di sini. Karena memang ada satu lagi baut, cuman karena dia tidak ada ukurannya dan terlalu pendek, sehingga kita harus belikan baut ukuran 10 Oke, jangan lupa ukuran sepuluh teman-teman untuk bisa dipasang 4 untuk 4 ban. Jadi bukan empat yeah. Oke, okay, ini sudah jadi. Iya, Oke. Oke, cara masaknya sama teman-teman. Kita tinggal kita tindakan. apa ini satu lagi harus tekan nah ini karena kalau nggak ditekan dia nggak akan, akan bisa pasang oke oh aduh siap masih salah Oke okay, ini untuk pemasangan yang kedua. Oke okay. baru pertama sekarang masak. berdua oh, uh, sudah. Oke okay. kita akan pasang ini. Kita tiga baut. Ini di bawah sini. bisa kita pasang yang di atasnya aja. Pasang di sebelah ya. Yep. Menampakan untuk yang yang di hidupan. Letaknya ya. Lalu Jadi enggak di atasin kepala papa. Okay. bawahnya itu belum pak. Ya, Oke okay, ini hasil dari pasangan uh, pemasangannya. Ya bagus. Ini untuk yang sebelah kiri. Dan ini itu yang bagian depannya. Oke, okay, itu pemasangan uh, mudguard untuk hari ini. Itu sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini. Uh, semoga semakin maju video ini. Sekian, terima kasih. bye, -bye.